Ya kita supaya kan ada sedikit lah untuk merubah utang kita yang telah dimakan api kemarin itu, begitu. Jadi supaya ada penghijau lah di dekat lahan atau di dekat desa kita kan begitu. Nah, karena buah-buahan itu barang yang dimakan kan, buah yang ditanam itu maksudnya pohon itu hasilnya saya jual untuk keperluan ekonomi saya sehari-hari. Sebelum penanaman itu hutannya itu memang udah istilahnya udah tandus lah istilahnya ada kayu lagi kayak yang macam gini lah yang kami tanam ini hutannya masih gandus gitu lah, rawa gitu maksudnya belum ada pohon-pohon gitu maksudnya sekarang ini keadaan hutan udah cukup luar biasa lah hijaunya di waktu udah jayaat apa jayaat kayak kemarin pertama tamanya nanam waktu liberalisasi yang di pertama saya. 2012 ah 6 setengah kegiatan penanaman ini sangat membantu ekonomi perekonomian saya istilahnya itu kan pekerjaan kita kan udah adalah yang dikasihkan dari klinik tuh kan begitu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 pernah lagi itu maksud saya ya itu membantu pekerjaan kami di udah hasil